Sebagian dari kita mungkin masih ingat Momen di mana seorang pemain sepak bola menunjukkan bahwa kejujuran dan fair play Akan menjadi sesuatu yang indah dan dikenang oleh semua pecinta bola Setiap penyerang, bahkan setiap pemain mungkin akan melakukan segalanya untuk membawa timnya meraih kemenangan Mulai dari mengeluarkan seluruh skill, taktik, kerjasama tim, bahkan sebagian rela melakukan cara-cara kotor demi mendapatkan gol Salah satu momen paling ikonik sepanjang sejarah, yaitu kala Diego Maradona memaksa timnas Inggris untuk menelan pahitnya kekalahan yang bermula dari gol yang ia cetak dengan tangannya. Gol bersejarah itu membuktikan bahwa saat wasit atau pengawas pertandingan kurang jeli, kamu bisa mencari celah apapun untuk meraih gol. Bahkan bagi beberapa pemain, diving merupakan salah satu cara paling efektif untuk mendapatkan gol kalau mereka memasuki area penalti. Tapi berbeda dengan pemain-pemain tersebut, Miroslav Kloster membuktikan bahwa di lapangan hijau ada sesuatu yang lebih indah dari hanya sekedar kemenangan. Semua bermula pada tanggal 27 September 2012. Kala itulah Zio yang harus berjumpa Napoli mampu unggul cepat di menit ketiga. Berawal dari sepak pojok, Lalu Miroslav Klose mencoba berduel di area penalti, hingga bola yang melesat mengenai tangannya memantul ke dalam gawang dan berbuah gol. Para pemain Napoli yang melihat hal tersebut beramai-ramai memprotes wasit dan meminta gol itu untuk tidak disahkan. Sebagian dari mereka menghampiri para pemain Lazio yang sedang merayakan gol tersebut. Namun, di momen tersebut, Klose menghampiri wasit dan segera menjelaskan bahwa gol tersebut memang terjadi karena bola memantul ke tangannya, bukan melalui sundulan. Wasit segera peluit dan menyatakan bahwa gol tersebut dianulir. Hal tersebut cotak membuat pemain-pemain lain, terutama para pemain Napoli menghampiri Klos dan menunjukkan apresiasi besar atas kejujurannya. Rupanya kejadian tersebut mengundang perhatian dunia, khususnya para bintang lapangan hijau, termasuk Presiden FIFA saat itu, yaitu Sepp Blatter, yang melalui akun Twitter menulis Bravo Miro Klosit. Dengan tindakan itu Anda telah menunjukkan diri sebagai seorang juara dan pribadi pemain yang tepat Respon serupa diberikan oleh legenda Inter Milan Esteban Cambiasso Kita harus membenci kejujuran klose Kami harus menghormati sikap seperti itu Sebuah contoh baik yang harus ditiru lahir pada 9 Juni 1978 di Opole, Polandia kalau kecil tumbuh dan berkembang untuk menjadi seorang pemain sepak bola berbakat apalagi ia lahir dalam keluarga atlet profesional seperti sang ayah yang merupakan pemain sepak bola di Orda Opole dan ibunya yang merupakan anggota timnas wanita Polandia hal itu membuat kalau kecil berhasrat ingin menjadi seorang pemain sepak bola profesional mengikuti jejak ayah dan ibunya pada usia 20-an, Klose sempat menjadi tukang kayu, lalu mencoba masuk ke klub-klub kecil di Jerman. Karir Klose pun dimulai dari klub Jerman FC Homburg selama satu musim, lalu ia pun bergabung dengan FC Kaiser Launter. Di klub tersebut, Klose mampu mencetak 33 gol dari 67 pertandingan. Hal tersebut membuat ia dipercaya untuk bermain reguler di sana. Performa apik dan torehan golnya membawa petualangan Klose berlanjut ke Wender Bremen. Bremen berani membayar 5 juta euro untuk mendapatkan jasanya. Dan Klose membuktikan dirinya di Bremen dengan menjadi top skor Bundesliga. Pada musim 2005/2006 ia hanya tampil sebanyak 26 kali di liga, namun mampu menjadi pencetak gol terbanyak dengan torehan 25 gol ditambah dengan koleksi 16 asis. Penampilan gemilangnya di musim tersebut. Mengantarkan Klose menjadi pemain andalan lini depan Jerman pada Piala Dunia 2006 yang digelar di hadapan para pendukungnya sendiri. Bersama Lukas Podolski, Klose menjadi penyerang menakutkan bagi pertahanan lawan selama turnamen berlangsung. Namun sayang, Jerman hanya mampu dibawanya ke peringkat 3 setelah kandas di semifinal kala berjumpa Italia yang kemudian menjadi juara dunia. Mengapa Klose tidak bermain untuk tim Polandia? Pada saat berusia 18 tahun, Klose diketahui langsung didekati oleh Jerman agar mau membela negara panser tersebut. Hingga pada akhirnya, Klose melepas kewarganegaraan negara asalnya demi Jerman. Hal itu juga yang akan disesali oleh Polandia. Klose yang merupakan orang Polandia justru menjelma menjadi pahlawan bagi Jerman, terutama di Piala Dunia. Ia tampil dalam empat edisi Piala Dunia Mulai dari 2002, 2006, 2010, dan 2014, Klose selalu mampu membawa Jerman setidaknya mencapai juara ketiga. Karir cemerlangnya di Bremen dan timnas Jerman membuat Bayern Munchen kepincut untuk meminangnya. Di München, ia berhasil menjuarai Bundesliga pada musim 2007-2008 dan 2009-2010. Selanjutnya, Klose hijrah ke Italia dan menekan kontrak 3 tahun dengan Lazio pada 9 Juni 2011. Ia mencetak gol pertamanya untuk Lazio pada ajang Play-off Europa League 2012, sekaligus memberikan 4 assist saat melawan robot Tiki. Pada musim pertamanya, ia berhasil mengemas 15 gol dari seluruh kompetisi bersama Lazio. Colosser resmi gantung sepatu pada awal November 2016 setelah kontraknya dengan Lazio habis pada akhir musim 2015-2016. Ia mengakhiri karir bermainnya dengan catatan 231 gol selama 16 tahun berkarir di 4 klub. Ia juga mengoleksi 16 gol di Piala Dunia dan 71 gol dari seluruh penampilannya untuk timnas Jerman. Sebenarnya ia masih sanggup untuk bermain satu atau dua musim lagi, tapi ia lebih memilih untuk tidak meneruskan kiprahnya di lapangan hijau. Saya sudah tidak ingin meneruskan bermain sepak bola karena lelah. Saya seperti sudah tidak punya semangat lagi. Bahkan setelah Piala Eropa 2016, saya tidak menonton sepak bola selama tiga bulan dan baru mengecek hasil pertandingan pada minggu malam atau Senin pagi. Keluarga saya tidak ingin berpindah-pindah lagi dan saya harus menghormati keinginan mereka. Saya mungkin bisa saja bermain di luar negeri sendirian. Tetapi, saya sadar bahwa saya butuh keluarga saya. Tutup Miroslav Klose.